Video detik-detik menegangkan saat Ahok dikejar-kejar sekelompok orang, lihat bagaimana situasi menegangkan saat Ahok diteriaki sekelompok orang saat kampanye di Rawa Belong, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016. Seperti pada rekaman video reporter kompas.com di lokasi kejadian, terlihat sekelompok orang dengan poster tulisan tangan bertulis Dajjal Ahok, penista agama sama dengan mati serta berbagai tulisan lainnya. Mereka berteriak-teriak untuk mengusir Ahok. Beberapa orang dari kepolisian yang berpakaian preman mencoba mengadang Ahok dan rombongan tetap berjalan santai. Ia masih menyapa warga lainnya sambil tersenyum hingga sekelompok orang yang teriak-teriak marah tersebut mendekat. Ahok kemudian diamankan menuju polsek Kebon Jeruk. Tribunnews.com. Usai dikejar-kejar pendemo, seorang ibu turun dari mobil lalu doakan Ahok dapat hidayah. Laporan wartawan Tribun News Lendi Ramadan, Tribunnews.com, Jakarta. Tak lama setelah di demo. Dicegat dan dikejar sekelompok orang tak dikenal saat kampanye di kebun Jeruk, calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama Ahok, didoakan seorang perempuan berhijab bernama Fatimah. Hal tersebut terjadi beberapa menit setelah Ahok tiba di Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016. Fatimah tiba-tiba saja turun dari mobilnya mendekati Ahok yang hendak pulang. Perempuan yang mengaku mengenal ayah Ahok itu mengaku tinggal di Tokyo dan berasal dari Palembang. Dalam doanya, perempuan itu berharap Ahok mendapatkan hidayah. Selain itu perempuan tersebut juga berharap Ahok selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, termasuk dalam proses pilkada yang sedang dijalaninnya. Saya mohon diharap, Pak Ahok lahir di Indonesia, saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik. Saya minta Allah untuk memberikan hidayah pada Bapak Ujar Fatimah di hadapan Ahok. Amin, amin, terima kasih ya Bu, jawab Ahok kepada Fatima, sebagaimana diberitakan. Sekelompok orang tak dikenal melakukan aksi unjuk rasa menolak kunjungan kampanye Ahok di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016. Mereka sempat melakukan pengejaran sehingga Ahok harus dievakuasi menggunakan mikrolet ke polsek Kebon Jeruk. Ahok berkata, saya kira ini mencederai demokrasi kita ya. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama Ahok, menilai aksi unjuk rasa menolak kedatangannya di sejumlah daerah ibu kota. Akan selalu menghampiri di setiap perjalanan Ahok untuk menyapa warga Blusukan, Kalau ngelihat gerakan kayak begini, unjuk rasa, kita kemanapun mereka akan intai, mereka akan datang, kita akan datang. Lalu mereka akan datang, kata Ahok usai diamankan di kantor kepolisian sektor Metro Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016. Ahok menuturkan, dirinya sudah memprediksi akan terjadinya aksi unjuk rasa untuk menolak Ahok. Saya sudah perkirakan hari pertama hari kedua mereka mulai ngerasa kecolongan. Makanya hari ketiga mereka pasti datang, jelasnya, calon gubernur nomor urut dua itu menyebut. Aksi unjuk rasa yang membuat kegaduhan dan mengganggu keamanan telah melukai arti dari demokrasi itu sendiri. Saya kira ini mencederai demokrasi kita ya, kata Ahok. Ahok menampik warga Jakarta masih menerima dirinya untuk datang ke kampung-kampung mereka, meski beberapa kali sebagian warga sempat menolak kedatangan Ahok. Pun di hari Senin, tanggal 31 bulan 11 tahun 2016, kedatangan Ahok juga ditolak oleh sekelompok warga usai melakukan belusukan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masyarakat semua terima kok. Masyarakat penduduk asli terima kok, mereka hanya segelintir orang yang meneriakan itu, jelas Ahok. Menurut Ahok, hukum di negara tidak dapat dipaksakan dan harus sesuai dengan aturan, pasalnya. Kasus dugaan penistaan agama masih dalam proses hukum di Mabes Polri. Ini yang saya katakan ini tidak dewasa, hukum negara kita kan gak bisa dipaksa, harus ada aturan. Aturan disepakati ya sudah, kalau kayak begini kan kasihan masyarakat, ketakutan dengar suara-suara gitu, teriak-teriak gitu, tandasnya. Warta Kota, Faisal Rapsanjani Ahok dikejar-kejar puluhan orang, PDIP Tahan Kemarahan Kader, Laporan Wartawan Tribun News.com, Ferdinand Waskita Tribunnews.com. Jakarta, politikus PDIP Eva Kusuma Sundari mengaku sedih melihat peristiwa Rawa Belong, sejumlah orang berlari mengejar calon petahana Basuki Cahaja Purnama atau Ahok di Jalan Ayub, Rawa Belong. Jakarta Barat, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016, Eva menilai kultur hukum sudah dirusak dengan tindakan anarkis menurut Eva. Kelompok intoleran tersebut membusukkan demokrasi dan mengabaikan tahapan pilkada yang resmi. PDIP berusaha keras menahan kemarahan para satgas dan kader yang sudah mau turun memberikan perlawanan. Tapi sementara kita yakin bahwa polisi mampu mengendalikan keadaan, kata Eva melalui pesan singkat, Kamis, tanggal 3 bulan 11 tahun 2016. Anggota Komisi C DPR itu mengatakan PDIP tidak mau terpancing karena menginginkan pilkada yang partisipatoris. Caranya melalui kegiatan yang memicu akal sehat. Ia menyebut dalam peristiwa tersebut lebih banyak masyarakat yang mengeluh-elukan Ahok. Bahkan, kata Eva, ada ibu yang mendoakan dan memberi restu kepada Ahok. Oleh karenanya. Eva menegaskan pihaknya tetap akan melanjutkan kegiatan belusukan karena yang menolak lebih kecil jumlahnya walau nyaring bunyinya. Kita percaya pendukung silen majoriti yang rasional pakai akal daripada yang emosional pakai perasaan, kata Eva. Sebelumnya puluhan orang berlari mengejar Basuki Cahaja Purnama alias Ahok di Jalan Ayub, Rawa Belong, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 2 bulan 11 tahun 2016. Ahok tiba sekitar pukul 16. Ahok turun mobil. Kemudian sempat belusukan dan menyapa seorang warga yang berjualan baso, ini bikin sendiri ya bu, kata Ahok, iya peat foto dulu pak, jarang-jarang kesini, ucap ibu penjual baso. Setelah menyapa dan bersalaman dengan warga Ahok yang mengenakan kemeja kotak-kotak merah masuk gang di jalan Ayuk, gang sempit yang lebarnya hanya 2 meter awalnya. Warga masih menyambut hangat kedatangan Ahok, tak berselang lama, segerombolan orang berlari dari kejauhan seraya berteriak, mana Ahok? Puluhan orang itu menolak dan berlari mengejar Ahok. Bersama lima ajudan dan beberapa tim suksesnya, rombongan Ahok berjalan cepat dengan kawalan dari pihak kepolisian.